Semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Oke, seperti biasa, brother, kita coba permainan game lain ya, boski Pokoknya, kita jangan apa menyerah lah. Pokoknya, boski walaupun lompat terus, dikasih sama Kak kita coba game yang lain aja. Gue lupa, sorry, sorry, sorry, sorry. Ini gue, ini dulu ya takin turunin seperti biasa bosku cobain pastikan set tombolnya berfungsi dengan baik bosku oke langsung aja kita gaskan ya bosku di turbo 30 coba kita berharap mendapat max win, ya hari ini karena RTP sedang tinggi bosku RTP nya kita lihat RTP ya bosku ya kenapa gue percaya RTP di sini karena ini website RTP nya connect ya bosku RTP nya valid banget kalau di website yang lain belum tentu ya bosku, kurang percaya gua karena gue pernah cek di website yang lain emang beda RTP-nya sama RTP yang di website gue mainin ini. Di situs yang gue mainin ini, gua coba pakai RTP yang dari website sebelah ya yang udah lebih terkenal. Eh nggak taunya, si RTP-nya itu nggak valid ya bosku, nggak segacor, nggak sevalid, nggak seconnect ini. Ini benar-benar valid banget RTP-nya di sini tuh. Kalian bisa coba ini ya bosku ya, main di website ini kalau RTP-nya lagi tinggi kalian coba depo di website ini mainnya bed-bed kecil aja dulu ya. Silakan bosku buktikan kegacorannya kalau RTP sedang tinggi. Berapa kalian bisa dapat ya bosku ya? Terus RTP ini juga jujur ya, kalau misalnya nggak tinggi banget kayak sekarang ini nggak tinggi banget ya? masih cuman 70 an tuh ya dapat dapatnya sedikit lah tapi nggak bakal rungkat bosku ya kecuali kalau lo main di 67 68 itu masih kemungkinan rungkatnya masih agak gede bosku ya pokoknya di atas 60 tuh masih ada kemungkinan rungkat ya apalagi kalau lo main di <teki> rtp <teki> di angka lima puluh ya bosku. sekarang <teki> emang nungguinnya agak lama bosku. Agak lama nunggu ini, Nunggu sampai di atas 70 itu Memang gak lama Tapi kita perlu sabar lah bosku ya, Daripada kita rungkat Ya gak apa-apa juga sih Kalian kalau mau mahen Intinya ya Keyakinan dulu itu ya Feeling lu Feeling itu yang utama bosku ya Keyakinan percaya diri itu yang utama Jadi walaupun RTP lagi gak tinggi Tapi wih, Feeling lu kuat banget nih Pokoknya lo kayak ada feel gimana gitu yakin banget terhadap diri lo sendiri gue pasti jp nih kalau gua devos sekarang main sekarang nih di jam segini pas banget, cocok banget ya kan lagi santai atau lagi sempat lah lo main ginian ya karena tujuan main game ini kan hiburan awalnya bosku ya kalau kita tujuannya untuk mencari uang itu salah bosku, pasti kalian rungkat kalau kita tujuannya untuk hiburan iseng-iseng dapat hadiah, ya gue jamin lah itu pasti dapat lo. Santai-santai aja, karena kalau lo tujuannya dapat uang main game ini, ketika lo menang jackpot lo akan merasa kurang bosku. Tapi ketika lo rungkat, lo bakal emosi, lo rasanya pengen balas dendam. Makanya lo depo lebih gede lagi, lebih gede lagi padahal rungkat terus ya boske. Jadi kalau Saran gue kalau lo udah rungkat hari ini Jangan diterusin hari ini Coba ntar malam lagi Atau lo main di jam 1 malam Atau besokannya ya besoknya. Pokoknya intinya udah lewat dari hari ini ya Itu lo coba Kalau misalnya hari ini lo depo 50 udah rungkat Atau 100 udah rungkat Ya lo coba di next day nya ya Jangan di hari yang sama Tapi kalau misalnya feeling lo Wah ini rungkat karena Gua terlalu barbar Pakai Apa bednya gede Langsung by spin Ya Gak apa apa lu mau Depo lagi terserah lah Ya bosku ya Kalau lu merasa feeling lu Masih bagus Itu tuh Karena murni kesalahan lu Ya langsung aja gasken Oke kita coba buy spin dulu ya bosku ya Kita coba buy spin dulu Soalnya dari tadi gua cari Pakai apa spin otomatis belum dapat-dapat ya bosku jadi kita santai-santui santui-santui dulu kita coba buy spin kita lihat ya apa, beruntungannya dapat berapa ini kita beli buy spin 40.000 dapat berapa ini minimal balik modal lah ya RTV udah 70 kok Masa Gak balik modal ya gak? Harus dong, balik modal dong Yoi balik modal bosku Auto sensasional lah ini Masa gak sensasional? Masa iya sih, orang Udah lagi mantep gini gak sensasional ya bosku ya Udah 70 loh lumayan lah, 41.050 eh 41.580 rupiah, Ibu Oke, mantap sekali, ya. Jangan di-skip dulu sensasionalnya ya, dinikmatin aja dulu. Kalau baru dapat sensasional pertama, kalau next sensasional yang kedua, ketiga, silahkan. Kalau saran gue gitu aja sih. lima puluh anjing gak konek lagi goblok goblok goblok goblok kali 50 puluh loh enggak pecah bungnya bangsat setan para para para para para cuman dikasih ini doang apa diledekin doang ya bosku ya gila gokil kalau kali 50 puluh pecah tuh lumayan banget tuh 5004 kali 5400 kali eh, 50 iya kan udah bisa langsung, wae kita ini, okay lah nggak apa-apa ya, kita gaskan aja lagi. Yang penting kita masih balik modal dikasih profit uh, lebihan dikit nggak apa-apa ya. Oke okay, pisangnya konek biru, permen biru ya. Ini kayaknya karena sepi pemain ya, pemainnya lagi sedikit Mungkin karena jam orang kerja ya Busky ya, gue main siang hari nih Gue lagi libur, jadi gue sambil santai, siang-siang baru bangun ini kita nyocor ya Busky ya Kalau misalnya main malam mungkin cepat ini ya, karena banyak yang main juga lebih banyak orang main itu sore dan malam ya ruske. Jadi aktif ya, itu cepat banget naiknya kalau udah sore sama malam tuh cepat banget ya. Hmm, mantap. Oke ungu, eh ungu. Anggur kok ungu sih. Dah, mantap sekali. Oke, semangka. Mana nih spin gratisan kok nggak dapat dapat spin gratis nih? Cuma pula ini. pecahnya juga udah mulai berkurang ya bosku. Oke okay, lah enggak apa-apa ya Bosku kita coba Apa ini ya? Waste spin lagi kali ya. Kita coba waste spin. rp ribu langsung kita gaskin Bosku ya. Enggak apa-apa. Habis-habis ya Bosku ya. Jadi cacing jadi cacing. Kalau mau jadi naga ya jadi naga ya Bosku. Oke okay, Bosku. Hmm, gas yes, pisangnya. Nice. 52.000 bosku tinggal cari 30.000 lagi kita balmot ya bosku Se Sebuah awal-awal yang sangat bagus ya bosku Pengawalan yang sangat baik. Oke. Okay. Aduh. yuk bisa yuk oh kali lima lagi bosku kali ini kita connect bosku enggak cuman dilewain dong ya tadi bosku uh uhuh, lumayan daripada lumanyun bosku 142.000 ya oke guys kena habis ini kita WD aja bosku jangan terbawa emosi jangan terbawa nafsu bosku harus kita WD bosku namanya Oh kali 20 lagi, Idi, kali berapa nih? 30, 40, yoi, kali 40 bosku, 43, gokil, gokil, auto sensasional lagi, kita skip aja bosku ya. Oke, okay, kita wait habis ini bosku, thank you banget buat kalian yang selalu dukung gua jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya bosku ya. Subscribe, subscribe, subscribe, karena subscribe itu gratis bosku.